Halo, Pak Menteri. Iya, halo, Bapak Jokowi. Bapak, Bapak. sekarang lagi di mana ya, Pak? Ma? Ini di kecamatan Bansari, Pak. Mana? Bansari, Bansari. Bansari. Bansari. Bansari. Bansari itu di mana ya, Pak? Kok baru dengar saya? Di Temanggung. Wah, lah, masih di Jawa. Iya. Gini, Pak ini kan saya mau masak resep yang Bapak kasih dulu Nggak. tapi saya lupa itu yang dua siung itu bawang merah atau bawang putih Pak? Bawang putih Oh bawang putih Nggak. tapi benar kan Pak bawang putih bukan bawang merah betul Coba tanya lagi ntar salah lah bawang putih bawang merah bawang putih, bawang putih. bener bawang putih baik Pak baik Pak. Ya udah saya cuma mau nanya itu Pak. Iya. Yeah. Karena saya lupa. Iya. Yeah. Mari mari. Iya yeah, Pak Mendar. Baiklah Pak, terima yeah, kasih okay. Pak terima ya. terima kasih. Makasih. Makasih.